Terima Uh <musik> he uh, Abangku serupa bantu keluarga gua, sedikit Ada yang nggak apa Tak Lihat ya, siapa hmm. datang? Nganggu Bapak Iqpang Cepi macam kepayunan Mengapung udang tepung, luhung udang lepat dan emang Abah, ayo lagu nandai Anggu Bapak Iqpang, anu sabar Sekian nasi siapa pa yang murni jahipong deh Ya, murni jahipongnya Selalu lupa, enggak usah pakem. Halo, hewan keningan. Sekarang oh, yang mau dijahit pengiriman, dan halo, hewan. Pada daun hiris, tawangsi ciliwangi. Daun hiris wae cina daun hiris.